Sejak ditelan di zaman Nabi Musa Sampai hari ni Korun tak sampai lagi dekat Bumi yang peringkat Tingkat yang ketujuh Bawahnya tak sampai lagi Tak sampai lagi Setiap hari Ditelan Korun dan perikut dia ni Setinggi orang berdiri Setiap hari Buh. Turun Turun Dalam keadaan dia hidup tuan-tuan Nak tahu bila Korun sampai ke Ke dasar bumi ni Mana dalam sekali dia kata bila qorun jejah je pada dasar bumi yang paling bawah ketika itulah israfil akan meniup sangkakala bau kiamat tonton uh, ya yeah. dahsyat dahsyat balasan Allah kepada qorun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 Let's go Okay, ini Oh, judulnya Kisah Korun ya guys ya. Saya nak sambung Cerita seterusnya Kisah Nabi Musa dengan Korun okay. Boleh tahan? Boleh Banyak macam je bunyi tu Boleh? Boleh Haa ah. Baulah, okey sikit Dah datang lewat tadi Dia nak kan balik awal Korang balik pun duduk rumah tengok TV Buat dosa je Biar Allah. duduk kat suruh dapat pahala nak kencing, nak ke keluar kencing. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Seterusnya Qarun merupakan daripada kaum Musa alaihi salatu wassalam. Qarun ini merupakan sepupu Nabi Musa, bukan orang Allah. lain bang, sepupu. Yang asalnya beriman dengan Nabi Musa, fabagha alaihim. Lalu dia orang ni ataupun Qarun ini melakukan perkara yang melampau sombong. Kenapa jadi sombong? Kenapa Qarun jadi sombong? Sebab wa atainahu minal kunuz ma innam mafatihahu latanuq bil usbati ulil quwwati. Kerana kami telah menggunakan kepada Qarun minal kunuz daripada harta benda sesungguhnya Innamafatihahu kunci-kunci harta benda Qarun ini latadu bil usbati dipikul oleh orang yang ramai. Allahu akbar. Kau bayang kaya tak kaya, kan? Sampai kunci perbendaharaan dia tu kena pikul tuan-tuan. Kita jutawan macam mana pun kunci kecil eh. Kan simpan dekat bank lah contoh. Kan dulu kau kau pikul. Orang pikul, unta pikul Dia kata dekat sini Nabi, apa, Qarun ni ceritanya Wa kana minasam'in alladhi nakhtarahu Musa lilmunajad Kisah dia macam mana dia boleh dengki ke Nabi Musa ni? Dia ni kan antara, ingat tak cerita Nabi Musa pergi ambil Taurat Dekat Tur Sainah tu, empat hari kan Lepas tu Nabi Musa turun Bani Israel buat perangai Lepas tu Nabi Musa bawa pula 70 orang naik dekat atas Untuk melihat kebesaran Allah Dengar suara Allah SWT Jadi Korun ini antara yang terpilih naik atas bukit tu Fasami'a kalam Allah summa hasadamu sa'ala risalatihi wa haruna ala imamatihi Bila dia naik Dia tengok Nabi Musa boleh berdialog Boleh bercakap dengan Allah Dengar suara Allah Lalu Qarun ini rasa hasad dengki. Apa hebat sangat Musa tu? Aku sepupu dia. Dia kata dekat sini. Ai ihtiqar ihtiqaran ma thiwahu wa min jumlatit takabburihi an zada fi thiyabi shibran wa min jumlatibaghihi bil kibar wa kana al bunawwar li husni suratihi dan qadun itu orang yang amat handsome. Handsome kaya chudi ada tiga sifat kat dia Batu kita bersyukur pada Allah Ta'ala Allah tak jadikan kita ada tiga benda dekat kita Kalau kita ada tiga benda ni Handsome apa? Cerdik, kaya Kita akan jadi macam korun tuan-tuan Yang pertama handsome Aku handsome juga lah kira. Cerdik, Alhamdulillah tak apa cerdik Bodoh-bodoh gitu aje. Kaya, kaya memang tak kaya lah Ada roti kaya kat rumah tu Alhamdulillah Kan? Kita ada kekurangan Bila kita ada kekurangan Tahu sedar ke diri Haa uh, Tadi kalau kita buka handsome Kalau kita masuk surau tu Handsome gila ustaz ni Wah macam kan. Bukan muslimat je Balak pun steam tengok Kau oh, tak? Nak pun sembilan Biasa Nak kabarnya Haa uh, jangkeren Dalam handsome Alim pun Cakap ilmu apa dalam kepala belakang Biar betik Haa kan Alim gila ustaz Kau tengok luar Parking Ferrari Pufff contoh memang riak tahap gaban tuan-tuan. Alhamdulillah Allah jadikan aku Jawa. Pilat cakap tak berfungsi. Cuba otak tak centerlah alhamdulillah. Dan harta pun bolehlah, bolehlah kan. Gitu jelah. Alhamdulillah. Kalau diberikan sempurna, wasak kita tuan-tuan. Qarun dapat belaka. Id qala lahu qaumuhu. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ketika mana kaum Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang beriman pada Allah bila tengok qaulu di sombong kaya dia orang kata wahai karun jangan sombong innallahu yuhibbul farihin Allah tak suka orang yang farihin ni orang yang happy Happy boleh tuan-tuan tapi ini happy sombong. <laughs> macam Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. orang Hahaha. Hahaha. tuan Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. macam Hahaha. <laughs> macam Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Wa la tansa naseebaka jangan kau lupa peluang kau atas dunia makna dunia cari akhirat kau jangan lupa wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la fasada fil ard buat baik sebagaimana Allah buat baik pada engkau jangan kau buat kerosakan di atas muka bumi innallaha la Allah tak suka kepada orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi Jadi tuan-tuan ayat ni menunjukkan boleh kaya Allah kata apa? وَبْتَرِفِي مَا أَتَكَ اللَّهُ darul akhirah. Cari benda-benda yang boleh membawa kau kepada hari akhirat Maknanya agama tu cari sungguh-sungguh Di waktu yang sama Allah kata وَلَا تَنْسَنْ نَصِبَكَ مِنَا دُنْيَا Jangan kau lupa peluang hidup kau atas dunia Contohlah tuan-tuan, kalau takdirnya Takdirlah seorang hamba Allah ni Dia ni alim, hebat, mengajar, pandai di waktu yang sama dia pandai berniaga Dia bijak matematik Dia pandai strategi berniagaan Ambil itu hak dia Dia boleh mengajar Dan dia boleh jadi jutawan Tak ada masalah Tapi jangan rosak tu je Nak ambil dunia ambil lah Tapi jangan rosak Lalu Bila orang nasihatkan korun Korun Jangan sombong Jangan action Jangan buat kerusakan Apa kata korun? Call lah. Innama utituhu ala ilmin indi Aku dikaya ni dengan sebab kecerdikan aku. Tak ada orang ajar aku, betul tak? Ha. Wa kana a'lamu bi Israil bitaurat ba'da Musa wa Harun. Dan ditadikan Allah Qarun ini memang alim. Alim eh ulama tu, kau jangan bukan. Ini bukan orang lepak kedai mamak tunggu breakdown. Ini alim, lebih alim daripada aku tak. Kita tak ada benda. Alim yang pertama ahli Taurat Nabi Musa, yang kedua Nabi Harun, yang ketiga Sheikh Qarun. Memang-memang ulama besar ni. Al-Sheikh Al-Allamah Qarun, uh, Alim sungguh-sungguh. Lalu dia kata apa? Aku kaya, aku cerdik, al-ilm bi indi dengan sebab kepandaian aku. Dikatakan kat sini, ilmu ladhi wa qila al-ilm alladhi faddala bihi wa ilm al-kimya dia ni tuan-tuan pandai Taurat satu dalam Israel lihat cerita dia ni pandai ilmu kimia uh, ilmu kimia dia pandai apa benda yang boleh kita dapat Faedah daripada ilmu kimia ni? Dia kata faina Musa alimahu sulusahu, wajusha alimahu sulusahu, wakalib sulusahu. Nabi Musa ajarkan kepada dia ilmu kimia. Nabi Musa pun alim juga. Nabi Wajusha pun ajarkan juga dan ada seorang lagi ajarkan juga. Fahadah hukum akarun hatta ada hatta ada apa? indahuma ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, tuan ini, fakar ini, dia ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar ini, fakar Oh tu lagi campur dengan X O kecil kecil bawah tu Pup, keluar-keluar dinosaur Haa, gitu tuan-tuan Aku belajar kimia ni pernah kat Syria Tapi harap aku tak faham, tobat aku tak faham Saya Yang mengajar baca. tu Pensyarah Universiti Damsheik tuan-tuan Kau jangan main-main Yang mengajar tu tak pernah bawa kitab Tak pernah bawa buku, berlenggang aja Masuk kelas Aku kata datang apa apalah ni X kecil campur dua tak faham. Yang ertinya budak-budak tu lah budak yougothlav ya, budak romanya, budak rusia ni semua geng-geng buat bom belaka ni. Gerti sangat Aku haram aku tak erti Kalau Felix wajibul guna feel tuan tu cakap banyak tak ada. Jadi Qarun ni rupanya pandai benda-benda tu. Dia campur-campur campur, dia kata kat sini fayak khuzur rasas, dia pun ambil bahan-bahan ni campur dengan rasas ni tebaga. Dia buat-buat ting Jadi perak tebaga tu Dengan bahan campuran tu Waminan nuhas Nuhas Rasas Tembaga Nuhas Apa ah Alah lupa lah pula Lebih kurang macam bahan-bahan galian ni lah. Kan anak beradak tembaga ah, timah Allah tu timah Kak timah Dicampur-campur timah dengan Kak timah Dengan apa, -apa benda Keluar-keluar emas Kau tengok tu Tera tak tera jadi, kalau zaman ni, tuan-tuan, dia hidup. Kalau dia hidup zaman sekarang, Pohkong, Habib, Jewel, semua tak hidup belaka. Masuk! Menyebabkan jadi kaya. Campur-campur jadi kaya, kan? Orang pun beli dekat dia. Sombong. Alim, kaya, handsome. Lalu Allah kata, أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ Bukankah Allah telah menghancurkan sebelum daripada engkau ni beberapa kurun makhluk yang pernah aku hancurkan. Kaum-kaum dahulu aku hancurkan. Man huwa asyaddu bihi wa aktharu Yang aku hancurkan dulu ni orang yang lebih hebat daripada engkau, Yang lebih kaya daripada engkau. Wala yus'al 'an mujrimun Dan tidak akan ditanya tentang dosa mereka besok di padang mahsyar dengan sebab dosa mereka lakukan di atas dunia. Orang macam ni, ada ulama tafsir kata orang kafir ni Allah Taala Hisap mereka dengan hisap yang susah Ada kata Dan di, ada juga yang dihisap dengan mudah Untuk dipercepatkan masuk ke dalam Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala Waliyah subillah Sehinggalah Allah kata Satu hari Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi Lalu qarun ini keluar Dengan pengikutnya Dengan pakaian semat-semat Dengan kenderaan dia Bi'atma'il kathirin Dia ada ramai pengikut mutahalli nabi malabisiz zahab wal harim dia perikut pakai baju yang diperbuat daripada apa sutra bersalut emas Begau kau ala khuyul wa bighal kendaraan-kendaraannya mewah apa dia punya jaga aje pakai berbus jaga kan ah, bodyguard dia pakai pantli dia pakai kita apa vereron <tos> bigua <tos> Berapa varian tu kita apa? Bugatti Bugatti varian Haa gitu tuan-tuan Canggih, salut emas Kaya gila, melagak, sombong Kan macam Arab Dubai Gila, 40 bilion Habis untuk main mercun pada Happy New Year tuan-tuan Gila khinzir, wallahi gila khinzir Dia orang tuan-tuan Berasyat, melampau sangat dia orang ni Kaya, mewah Ramai pengikut, sombong, tak kabur baki ber orang orang beriman tengok sorry orang-orang kampung ya orang-orang yang tak ada school bila tengok apa benda Qarun ni kaya dia kata apa qala allaziina yuriidun alhayaata ad-dunya ya laitana mithlama uutiya Qarun ha kan orang kampung yang tak ada school ni kata ish ish kayanya lah Qarun ni kan untuk kalau kita dia jadi macam Qarun best sangat ha kan Kaya, mewah Boleh pergi overseas, beg tangan Cap boyer, contohlah kan Kan kasut, oh, kaya dia Kan ada kita tengok jamban Apa benda, mangkuk jamban Emas, la ilaha illallah Mangkuk jamban emas Taik dia emas ke benda? Kan? Mahal benar, la ilaha illallah Gila syah Yang apa, yang Dubai tu Raja apa tu, Raja dah Dubai tu kan Dubai Dubai Dubai Bandar kan. Negara apa? Negara Dubai. Hah? UAE. Yeah, dia panggil perkotaan. kan? bukan? Bukan Qatari kan? Hantam sajalah. Dia tu punya kabar terbang tuan-tuan. Salut mas dalam dia. Wallah dahsyat macam rumah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillahi min zalik ya Allah, minta jauh. Orang yang ialah nauzubillah kan orang yang suka keduduk kata untung jadi macam Qarun, untung jadi macam Qarun. Innahu lazu hazin azim. Kau runi kaya sangat-sangat Nasib dia untung sangat-sangat Tetapi Wa qala allazina utul ilma Berkatalah orang-orang yang Allah kunyakan ilmu Allahu Akbar Haa ni Ilmu ni tuan-tuan Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi Wa man aradad akhirata fa'alaihi bil ilmi Wa man aradahumah fa'alaihi bil ilmi Kau nak dunia kau kena ada ilmu Kau nak hari akhirat kau mesti ada ilmu Kau nak dua-dua sekali kau kena ada ilmu kita ada harta, tak ada ilmu, kita sakit kepala tuan-tuan Kita ada harta, kita nak jaga harta Aduh, pening kepala, nak jaga harta Nak pasang bodyguard Nak pasang kereta kalis peluru Tak datang, tak datang, tak tak datang, tak datang, tak, tak, tak lut Kan? Rumah pasang, bapak CCTV Bersepak, orang-orang Dekat tempat letak kasut ada CCTV Dalam mangkuk jamban ada CCTV Dekat, oi, bersepak CCTV Kan? Ada satu rumah orang kaya, aku pergi tu Aku ada cerita ke orang, kan Dia punya lampu, lampu, lampu apa benda tu? labu ni rumah labu lah tembok rumah dia tuan bila kita lalu gelap ting pencaya tiba-tiba <-tipu. tipu> fuh wajah aku ada detect ada orang lalu cu <tipu> oh, bahaya tu terang kan itu mood dia dia terang gitu kalau dia jekua kata hoi <tipu> <tipu> macam tu tak meninggal kita bang kan kucing lalu pun dia detect <tip> kucing je meow <tip> kan Kaya, takut Harta banyak Serabut kepala Fikir Ha Na'uzbillah bin zariq Tapi kalau ilmu banyak Dia jaga kita Ha Ti yang seronok ada ilmu ni Tengok ni tak boleh Ni boleh Ni haram Ni Allah seronoknya Ada ilmu ni Seronok ada ilmu tuan-tuan Tapi kalau tak beramal Bahaya juga Ha ha ha kan Okey Maka berkatalah Orang yang ada ilmu Wailakum Orang ada ilmu ni kata Dekat Sesek kampung Sesek orang tak kerti bahasa ni ha Sebab darak ni hok tak ada school punya orang. Walakum celaka kau orang ni. Bahasa belaka kata la habau kau ni. Sawabullahi khairun liman amana wa Pahala di sisi Allah lebih bagus bagi orang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Ni tak ada benda ni. Walailaqaha dan pahala ini tidak akan dapat kecuali orang yang sabar sahaja. Tuan-tuan, bekas -tuan, syarat nak dapat ilmu kenapa? Tuan-tuan kena, kena sabo Sabo tuan-tuan sabo. Cerita ni panjang ni tuan-tuan. Lapan muka surat ni tuan-tuan Ok eh ha, Aku nak cerita Apa ceritanya Si korun ni Dia kata kat sini Satu hari korun ni keluar Di bengang Dia ada belakang Kaya, handsome, cerdik kan Kaya, handsome, cerdik tapi dia tak jadi nabi tu dia tak kuat hati apa barang Musa kenapa tak aku satu hari dia keluar waqilakanu arba'atu alaf wa qilat tis'u alf ada kata pengikut dia ni seramai 4000 ada kata 9000 semuanya memakai pakaian yang mewah kana anyam yamini thalasumiati ghulab wa yasari thalasumiati jariah biut alayhi alhul wa dibash dia punya gundik lawa-lawa putih melepak, pakaian semat smart belaka. Wakanal khuyuluhum wa bighaluhum mutahabbutahaybu tahallayatun bidibaj al-ahmar. Kuda-kuda mereka, pelana kuda, pelana kuda untuk dia punya hamba. Pelana ni diperbuat daripada sutera merah. Dia punya unta, dia punya kuda. Pelana dia pakai emas, big kau. Hei, kenapa? Tonto pergi tengok Firaun Pergi media Piraun tengok macam dia punya keranda kan? Mas! Okey tuan-tuan. Jadi, dia pun cerita Letih uh, -tib juga nak cerita ni. Boleh ni? Kedah WhatsApp ah. Tak, kalau kamera ni berasap aku berhenti ya. lah. <laughs> Waka'ana ahlul ilmi wal akhbar wasiyah. dikatakan eh, Kana qarun a'lamu Bani Israel ba'da Musa wa Harun Wa akhra'hum di Taurat Qarun Orang yang paling pandai di kalangan Bani Israel Lepas pada Nabi Musa dan Nabi Harun Yang pandai Taurat Orang yang paling cantik Wa ajmalahum wa agnahum yang paling kaya Wa kanah hasanah saud Dalam macam tu suara pula sedap Ya Allah Fabagha wa ta'ha Menyebabkan dia melampau-melampau wa'tadala biatba'ihi lalu dia pun cari pengikut supaya dia ada pengikut sendiri Musa dengan Harun lantak pi dia wa ja'alabu saydari lilqarabati allati bainahuma tapi Nabi Musa kesian ke dia pasal ini sepupu. Ah. Nabi Musa pergi dara Qarun kau jangan macam ni kau sepupu aku korun tak baik kau buat macam ni Wahyu Azhih fikir diwaktin, tapi korun tetap sombong. Ah, sudah alangkah bela kau pun jangan mengada dengan aku. Walayadu illa atuan watajaburan. Wamu ada tali Musa. Semakin hari semakin sombong, semakin sombong. Hatta banadaran satu hari korun ini benar istana besar. Wajah ala bah bahaminazhab. Istana ni tuan-tuan pintunya diperbuat daripada emas. Tuan-tuan percaya tak? Di Selangor ada seorang koperat. Pintu gerbangnya daripada emas. Percaya tak? Tededeng, tededejeng. Saya tak tahu ceritanya betul atau tidak. Tapi yang menceritakan cerita ni kepada saya jiran dia. Ha. Kat mana? Tak istilah atas sebab-sebab keselamatan. Dia kata betul ustaz. Pintu gerbang tu harga 1 juta dia kata Pintu gerbang sahaja Besok kau timbang lah besok Pintu tu depan Allah kat Padang Masyar Kau timbang besok Kau jawab besok وَضَرَبَ عَلَى جُدْرَانِهَا صَفَائِهَا الزَّهَمْ Dinding istana dia Dilekatkan dengan emas وَكَانَ الْمَلَقُ مِنْ بَنِيْسْرَيْلِيْا يَرْدُونَ إِلَيْهِ وَيَرُحُ وَيَرُحُونَ Dan pembesar Bani Israel Sering keluar masuk, keluar masuk Istana Qarun ambil projek dia tu. Waktu uh -huh. <tik> tengok Dijamu makanan. Waktu tengok cerita dulu kan? Dia lepak atas dia punya apa benda tu. Dia punya kursi, gitu tu anggu-anggu. <tik> macam tu. Lepas tu, pegang, macam tu apa tu kipas tu akibat. tu tu. Lepas tu nak nak order, Itu je order, kan? Datang huh, kaya Kau kaya gila kau Sombong tahap antramen Dan seorang tu pijik Kan Eh gitu je Order Kala bin Abbas Abdullah bin Abbas cerita Falamma nazalati zakat ala Musa Ketika Allah turunkan ayat kefarduan zakat Atahu qarun Nabi Musa datang jumpa qarun Fasalahahu ankuli alfi dinar, ala dinarin wahid Wa'ala kulli alfi dirham, dirhamun Wa ala kulli alfi shat, shat. Nabi Musa Qarun, Qarun. Allah fardukan bayar zakat Apa? Kullu alfi dinarin Setiap hari kau seribu dinar Satu dinar je kena bayar zakat Seribu ringgit Seringgit je kau kena bayar ha. Wa kullu alfi dirham, dirhamun Setiap seribu dirham. Satu dirham je Allah nak. Wa kuli alfi syat Setiap seribu ekor kambing, kambing seekor je kena zakat. Wa kadzalika sa'il alasyya'. Thumma raja ila bayti fa hasabahu shay'an katsiran fa tasmah nafsuhu bidzalika. Kalau kata dari kerjalah tu nak pau aku ni. Hati aku fikir sembelih ah. Aku cek kat aku kira. Dia pun balik dikira harta dia, kira dia tuan-tuan. Kira-kira-kira banyak kena keluar zakat. Pasar hari tadi bukan 1000 dinar. Juta. Banyak nak keluar ni. Apa barang? Bila nak banyak keluar ada lain macam. Fa jamaa bani Israel wa qala lahum. Lalu apa kata? Apa dia? Qarun. Dia panggil Bani Israel, dia kata apa? Inna Musa qad amarakum bikulli shay'. Musa suruh kurang macam-macam eh. Fat'am tubu wa huwa yuridu ayyakuzab ah dia bagi Bani Sa'il makan Dia kata apa? Kau tahu tak sebenarnya Musa ni kerja dia apa? Nak pau kita Qalat badu Israel Antakabiruna samurna Biba syi'is Wahai Qarun Kau ketua kami Kau suruh kami buat apa? Kita orang buat belakang Qala amurukum antak tuna bifulanati zaniyah Allah Kau orang kata apa? Kita buat sesuatu Nak buat apa tuan? Kau orang cari seorang perempuan pelacur GRO. <im <teasingly> <imiti> <upah> perempuan ini Musa <imiti> supaya perempuan ini mengaku nanti di ramai aku berzina dengan Musa. Jahatnya <imiti> <imiti> <imiti> ini Fa dhalika, kalau perempuan tu buat macam tu dia secaya Bani Israel akan keluar ya Tidak akan menyokong Nabi Musa Alaihi Salatu AS Fada'uha Lalu dia pun cair-cair-cair Jumpa perempuan pelacu ni Lalu Qarun bagi dekat perempuan pelacu ni Seribu dirham dan seribu dinar Upah Wa qila ja'la laha Tushtan min zahabin Ada katanya diberikan hadiah Pinggan daripada emas Qila laha wa qala laha lqarun Umawiliki wa ukhalliti kibin ala an takthibu musa bi nafsiki ghadan dia kata wahai perempuan aku dah bagi duit dekat engkau kau berlakon bergaul dengan orang ramai macam kau dah kenal orang Besok, aku akan himpunkan orang ramai musa pun ada sekali kau malukan musa Besok, tuan-tuan fala -tuan, maka al ghad jamaa bani isra'il thumma ata ila orang ramai pun berkumpul tengah-tengah kumpul Nabi Musa pun datang Faqal fakal kata Inna bani fakal yantaziruna fakal fakal fakal fakal fakal fakal fakal fakal fakal Musa, hari fakal kita fakal fakal fakal program keagamaan ceramah fakal Jadi kita lama tak dengar ceramah fakal Boleh tak fakal fakal ceramah? fakal kami, apa yang Allah suruh? fakal fakal fakal Musa. Nabi Musa pun keluar. fakal fihim, fakal ya bani fakal maka Nabi Musa kata apa wahai Bani Israel man sariqa qat'na yadahu yad qat'na yadahu Nabi Musa kata wahai Bani Israel Allah kata siapa yang mencuri potong tangan wa man iftara jaldna 80 siapa yang bohong kena rotan 80 wa man zina walaysa lahu ra'atu jaldnahu 100 ah. siapa yang berzina sedangkan dia tak sedangkan dia tak kahwin lagi kita akan sebat mereka 100 sebatan Rupa rupanya hukum hudud ni tuan-tuan ada dalam Taurat Baman zina wala hubra'atu rajamnahu hatta yamut. Siapa yang berzina dan dia dah kahwin kami rajam sampai mati. Qala Qarun, maka Qarun kata apa? Wahai Musa, semua hukum-hukum yang kau sebut ni kat kita orang aja ke? Kau betul? Kalau kau buat kau kena tak? Ha tengok jenak nak Nabi Musa. Wa in kunta anta kalau kau buat kau kena ke tidak? Apa kata Nabi Musa? Wa in kuntu ana. Sekalipun aku buat aku pun kena juga. Maka kata Qarun Qarun kata Musa kau tahu tak? orang dah kecoh pasal engkau sebab kami tengok berita Kau berzina dengan perempuan pelacur Allah tuduh Nabi Musa Faqala so, Musa. Musa kata panggil perempuan tu ja Musa, ya Bila perempuan tu datang Nabi Musa tengok dia Nabi Musa kata, wahai perempuan, anafaat tu bikin Maya kuluhak ulah, betul kedua kata ni, aku buat dekat dengan kau bagian-bagian, wa dzama alaiha, wa sa'alha biladi falqa al-bahr walibani Israel wa azal al illa sadq, fata Allah bi-tawfiq? Kau kata, Nabi Musa kata, aku bersumpah dengan nama Allah yang membelah lautan untuk bani Israel. Yang menurunkan Taurat kepada Bani Israel yang menghancurkan Firaun. Bercakap benar wahai perempuan. Perempuan ini bila dengar benda ni tuan-tuan menggeletar dia di hadapan Nabi Musa. Lalu apa perempuan ni kata apa? Ahduthu taubata afdal min an Rasulullah. Faqalat la wallahi. Lalu dia cakap dalam hati dia, "Demi Allah, aku tak berani, aku takkan menduduh Nabi Musa." Lalu perempuan ni kata, "La wallah. Demi Allah, kau tak pernah buat benda tu dekat aku?" Abih yang kau datang kau nak aku ni apa cerita Bukan salah aku habis saya suruh Walakin ja'lali qoruna ja'lan Juhlan Tapi qorun upah aku Supaya aku menjadi saksi dusta Menuduh kau berzina dengan aku Ala'an agzifakan binafsi Tuan-tuan bila Nabi Musa dengar macam tu Nabi Musa sedih Sepupu sendiri buat macam tu Fakharra Musa sajidannya beki Nabi Musa terus sujud Menangis kepada Allah Ta'ala tengah sujud apa kata Nabi Musa Allahumma in kuntu rasulaka fardab ya allah jikalau aku benar-benar rasul kau ya allah ni doa kata doa dah kebujak nak ni ya allah dia tahu dia Rasulullah dia tahu tapi orang kata apa Bagaimana, macam ni doa bersungguh ya allah jikalau benar aku ni rasul kau maka engkau murkalah untuk aku makna murka untuk aku ni ke si si kharun ini fa auha Allah ini, Ummi Abdullah an Antutu, yang Aki, Fakmur lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku arahkan bumi supaya ikut arahan kau." Ah, tu cerita dia, Musa, Nabi Musa bangkit pada sujud, dia kata apa? Ya, Bani Israel. Inallahabakasa, ila Kamu, Bapa Asari, ila Firaun, baik kau, wahai Bani Israel." Allah utuskan aku kepada Qarun Sebagaimana Allah utuskan aku kepada Fir'aun Dupa-dupanya Qarun dengan Fir'aun sama juga perangai Selama ni tak tahu Faman <tuh> kana ma'u fal yasbut makanahu Waman kana ma'u fal ya'tazil Nabi Muzir kata Siapa yang sokong aku duduk dengan aku Siapa sokong Qarun duduk dengan dia Faktazilu Faktazilu Falam yabqa ma'akaru illa rajulan Allah Orang takut tuan-tuan Nabi Musa dah angkat tangan Dan doa macam tu Cepat Siapa suruh aku Cepat Duduk dengan aku Siapa suruh korun Pergi dekat korun Sebab Nabi Musa nak doa ni Orang ramai pun yang jat Pelan-pelan Pelan-pelan berundur, berundur Berundur Berundur Semua gundik dia hamba berundur belakang Tinggal dua orang Kajian korun Tengok tu Kunci-kunci Semua tinggal belakang kat situ Kekayaan Harta berta Kereta Royce, Berhian Berhian Semua tinggal belakang kat situ Semua undur Undur Undur Undur, undur. Kala Musa. Al-Busa kata, "Ya ard, khudhihim." Wahai bumi, telan mereka. Fa akhadhatil ila aw fa akhadhatil Maka bumi pun mula telan Qarun dekat paras kaki. Ya ard, khudhihim. Dan Musa kata, "Bumi telan dia." Maka bumi telan sampai ke kepala lutut. Qarun menjadi, Musa maafkan aku Musa, maafkan aku, aku aku beriman dengan kau." Dah tak ada cukup dabel lapo sangat fitnah kau daripada aku. Subaqala ya ardhu khuzihim fa akhadhatku al ardu ila awsatihim ditelan lagi sampai ke separuh pinggang. Subaqala ya ardhu khuzihim fa akhadhatku ila anaq ditelan-telan sampai ke tengkuk tuan-tuan. Fa ashabu fiku yata daro'una ila Musa wa yunashidu Qarun Allah Qarun Allah wa rahim hatta qila innahu nashada sabi'ina marrah. Masa tu lah orang mai bagi Musa janganlah cukup-cukup tu maafkanlah Qarun Qarun dah tak ada apa dah dah tertekat dah nak mampus tadi ha. Pergi ikut yang bersama yang dua ekor tu Macam tu. Ya. Wa mustafiz zalika ya la yaltafi ilayka li Masa Qarun merau raung minta tolong tu Nabi Musa langsung tak tengok muka dia. Marah sangat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sembuh qal, ya ard khuzihim. Akhit Musa kata wahai bumi. Telan perabih. Buf, tertutup terus bumi Telan bu, Apa? Qarun tuan-tuan Qala qatadatah Qala qatadatu Khusifat bihi Wahuwa yatajaljalu fil ardi Kula yamin qamata rajulin Layablu'u qa'ruha ila yamin qiyamah Tuan-tuan tahu? Dalam tak dalam bumi yang kita berdiri sekarang ni? Sejak ditelan di zaman Nabi Musa Sampai hari ni Qarun tak sampai lagi dekat Bumi yang peringkat Tingkat yang ketujuh Bawah je Tak sampai lagi Tak sampai lagi Ulamak tafsir kata Setiap hari Sejak 8 hari Musa Ditelan Qarun dan perikut dia ni Setinggi orang berdiri Setiap hari bff, Turun Turun Dalam keadaan dihidup tuan-tuan Wa fil khabar Iza wa salla qarun ila al ardi al sabiah <tuh> Nufiqa Nafaha israfil fi sur Wa asbat manusia Tanfima maydahu Tuan-tuan Ulama' kata Wallahu'alam Nak tahu bila Bila Qarun sampai ke Ke dasar bumi ni Mana dalam kali Dia kata bila Qarun cecah je Pada dasar bumi yang paling bawah Ketika itulah Israfil akan meniup sanggah Bau kiamat tuan-tuan uh, yeah. Dahsyat tak dahsyat Balasan Allah kepada Qarun Lalu ulama'-ulama' ada buat Teka teki kan, siapakah orang kape yang tidak dimakan bumi, maknanya badan dia tak hancur, kan, orang kape berarti semua hancur belakang kan, siapa yang tak hancur harun, tuan-tuan sampai sekarang, setiap hari setiap hari, hari ini, malam ni, sampai mana aku pun tak tahu, ok tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung lagi, pada pertemuan akan datang mana lokasi korun kita akan cerita insyaallah aku <tuh> liqaw lihaza wa astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan itulah tadi guys ya kisah korun ternyata korun itu hidup sampai sekarang hingga hari kiamat ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa korun itu sampai hari kiamat guys orang kafir yang tidak dimakan bumi adalah korun ya Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu Akbar Wa Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin kuat, semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.